sekarang kita ke Linda yang akan bicara dalam konteks seni pertunjukan, selamat Linda. Um, dibanding dengan tiga teman yang lain yang di sini saya mau menempatkan diri saya uh, Karena kalau pertanyaan kita pertama-tama gimana relasi saya dengan ingatan 98 tahun 98 saya masih SMP kelas 1 jadi secara apa namanya um, sadar praktik yang saya lakukan sekarang. Um, Apakah terhubung dengan itu? Awalnya, ketika gitu tidak kemudian memilih kesenian sebagai jalan hidup yang terkumis sampai sekarang, saya mungkin akan ngomong tidak. Tetapi, um, bahwa um, medan yang saya masuki, medan kesenian dan lingkungan di Jogja yang saya masuki, dan juga turut membentuk saya, um, juga turut dibentuk oleh sejarah itu. Iya, tetapi... Saya kesadaran saya tentang itu telat, gitu. pada waktu masuk ke teater Gejah Mada malah susu narasi yang banyak di, uh, dibully oleh teman-teman pada waktu itu narasi 65, kami penelitian di desa-desa untuk -desa mencari narasi narasi kecil mengenai itu dan kosong. Untuk um, 98 ya pernah dibicarakan, tapi kemudian tidak dalam dan um, angkatan saya tidak terlalu attached dengan itu karena memang tidak terlalu me me mengalami, langsung gitu kan um, Beberapa tahun yang lalu ada Project saya tidak tahu proyekannya siapa gitu Yang men menanyain gitu, secara apa, namanya, beruntun gitu lewat um, email pada waktu itu Apa, apa? dibantu dong Project ini, proyek yang matuh Kamu komen dong apa ingatanmu kamu tentang 98 Nah, di situ saya tergagap-gagap gitu kan, oh ya 98, oke, natural aja, tidak perlu dibuat-buat apa yang aku ingat, benar 98. 98, kelas 1, kelas 1 SMP, situasinya dalam uh, sisi saya, gitu kan, uh, generasi yang itu, uh, uh, kelas 1 SMP, yang paling rencangkan sebenarnya adalah ketika uh, pada waktu pelajaran geografi tiba-tiba siswa-siswa yang diidentifikasi sebagai etnis Cina gitu, dan atau yang mirip dengan itu, diambil oleh guru terus kemudian disuruh masuk ke mobil dan dibawa ke satu tempat tertentu di sekolah lain untuk disembunyikan terus. dan kami berkumpul dengan teman-teman dari um, SMP yang lain ada SMA juga Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar Dibetifikasi Salah satu yang diambil mau aku ya <laughs> Salah satu yang diangkut itu gitu dan itu mengerikan, padahal hari-hari sebelumnya kami sekolah seperti biasanya Meskipun e, karangannya sendiri juga, apa e, namanya, rusak lampu lampu kota rusak, Taman silat tempat kami nongkrong juga rusak Terus banyak, apa namanya, tulisan-tulisan e, e, pribumi, -tulisan pribumi, pribumi Nah, setelah itu, e, setelah hari itu, yang paling mencekam lagi adalah Toko teman saya, Samsang, itu dibakar Jadi, ingatannya sebatas si itu, dan Solo kami dilarang untuk pergi ke Solo, orang tua. Karena calon-maru dan pembahanya siswa. Sementara itu, gitu. Kemudian dari kantor Gajah Mada, saya bekerja di Lembaga Seni Pertunjukan, ya. Sembangun Pusudiarjo. Yang pada waktu itu juga sedang menutup, seni Cimipan ada di sini, ya. Ini, ya. Tahun 2008. Tahun, Sekorabis memang, ya tahun 2008 dengan uh, pekerjaan-pekerjaan miliserial bergabung juga dengan Teater Gandhi dan Gardena La. Nah, di Teater Gardena La ini naskah yang diajukan Jurnet uh, pada waktu itu yang digarap adalah tentang 98 gitu, yang mm, meng, me, mengundang sayang, menangkan saya untuk menjadi salah satu aktornya jadi gitu. ada tiga orang pada waktu itu ceritanya tentang mantan-mantan aktivis 98 UGM spesifik dengan um, yang kemudian bertemu beberapa tahun kemudian ketika mereka sudah beli kehidupannya masing-masing di dalam satu kamar dan keranjang uh, uh, uh, Trisam jadinya bertiga, nah dari situ kemudian uh, mulai mengulih gitu kan karena uh, Jonnet juga mendorong kami untuk mencari referensi dan kemudian membicarakannya di gitu, dalam proses uh, produksi itu, mulai oh begitu ya oh, Lalu beraya dengan Sina, kenapa dulu aku diamankan Dan kenapa toko temanku dibakar kenapa Itu terangkai pelan-pelan Tetapi juga tidak terlalu menjadi intens, intensitasku Itu semacam pengetahuan sejarah Gak tahu ya, mungkin aku juga gak terlalu sensitif dengan uh, semacam itu Atau masih naif dan Entahlah, aku tidak terlalu intens uh, di, di urusan itu Tetapi bahwa uh, 65 Um, aku lebih intens ke sana karena ada ada apa namanya latar belakang personal keluargaku yang intens ke di sana jadi itu mendorongku untuk lebih ke sana daripada sebelah kemudian di um, dari teater semirupa rupa, kan terus kemudian um, kembali ke tari um, dan tidak sebagai praktisi penciptanya itu bukan bukan sebagai choreographer atau um, Seniman, gitu. tapi saya bekerja di wilayah belakang panggung belakang uh, apa namanya saya tidak mau menyebutnya manajemen karena manajemen menjadi salah satu bagiannya tapi saya tidak tahu uh, teknologinya apa untuk namanya praktik saya itu juga uh, praktik saya sangat dekat dengan uh, budaya minum bu. apa ya namanya tidak tahu di itu pun juga seperti itu di Indonesia dan festival meskipun kerangkanya dilibatkan dalam tim dan terdidik ternyata juga dengan itu Nah di sini saya um, malah justru di dalam perjalanan praktik kalau kemudian um, senior senior yang kehilangan musuh gitu, di sini saya mendapatkan bukan musuh tetapi tantangan atau musuh imajiner saya. enggak gitu. tahu itu juga mengasi um, saya proses gitu. Um, saya ini memberikan perspektif yang lain bahwa membicarakan kesenian dan pergerakan politik atau kemudian dinamika di dalamnya ada satu wilayah yang tidak pernah di tapi tegangannya sangat besar sekali. Ia e, ya di wilayah itu loh antara manajerial dan kemudian tata kelola dan urusan dibalik di di seniman dan dibalik hingar e, bingar perayaan dibalik e, apa namanya hingar bingar aktivisme dan segala macam ada wilayah itu dan sangat sempit sekali. Saya berada di sana, benda ini ada di sana Karena di wilayah ini kami berhadapan dengan banyak kepentingan Kalau kita juga ngomongin tentang internasionalisme, di sana juga ada Ini semacam kayak, apa namanya, satu wilayah kerja Yang harus melakukan navigasi di banyak hal itu dalam sekali waktu Ya seniman yang, ya kemudian bubik yang dibayangkan negosiasi dengan superkapital atau kemudian kepentingan uh, uh, institusi atau lembaga atau apapun itu yang uh, namanya terlibat di dalam program yang kita, uh, kita rancang bersama itu, itu sangat sedih dan sangat pedas sekali dan jujur saya kesepian untuk uh, ngomong ini karena kalau misalkan ngomong kritik seni selalu gitu, kan selalu maaf Mas Didit, mungkin masjid akan uh, berseteru itu kamu itu selalu ngomong seni tapi bukan pada seninya gitu. Tapi bahwa wilayah ini juga menyertai proses uh, apa namanya penciptaan uh, narasi dan estetika, iya. Gitu. tetapi kenapa kemudian ini selalu dibungkam? Gitu. Seolah-olah kalau dikatakan pengelola seni, tata kelola seni, manajer seni itu kayak uh, administratif gitu. Tetapi sebenarnya tidak sebatas itu saja. Gitu. Kami juga harus bersikap tegang gitu menentukan sikap-sikap dan pilihan-pilihan dan pertimbangan-pertimbangan ketika kita bekerja dengan seniman atau lembaga donor. Ini strateginya, apa, itu pegangannya sangat besar sekali. Dan itu dua-duanya tadi disebut di teater karena seperti di saya juga sedikit terlibat di manajemen, di manajemen kelola dan apa namanya bagaimana mengkoordinir kolaborasi berbagai macam pihak itu dan klinis investasi juga begitu. Um, dan dari tahun 2008 ketika saya memang benar-benar melakukan praktek kerja uh, tata kelola dalam uh, institusi Yayasan Perusdiar, kemudian uh, di kantor, di dan kemudian di Indonesia kemudian Festival, perubahannya itu drastis. Kalau kemudian ngomongin tentang uh, pergeserannya, atau kemudian perkembangannya mengarah ke bisa sangat dibaca dari itu misalnya kenapa Indonesia Festival selalu uh, uh, apa namanya terafiliasi dengan uh, pemerintah Jakarta gitu karena sesuatu uh, satu, uh, satu raising gubernur itu disajikan agenda Kota gitu. Kan itu sebenarnya juga mengubah wilayah praktik seninya gitu kan kemudian pilihan uh, karyanya kemudian pilihan senimannya bahkan bentuk prestasinya semuanya digerakkan dari itu jadi aku ingin kita bersama-sama juga mulai melihat uh, dinamika yang ada di ruang ini, itu. karena ini sangat sesat dan penting itu, uh, dan urut, jadi kita mau ngapain ya, karena juga ngambung dengan WoWO -wo, yang ngomong uh, aku sangat senang sekali gitu, dengan um, apa pergerakan-pergerakan atau kemudian dorongan-dorongan dorongan praktik seni otak yang di, tidak perlu menunggu institusi, tidak perlu menunggu production house kita lakukan, gitu, ya. konsumensinya jelek dan bagus itu kemudian di ulang dulu, gitu, di tata ulang dan gitu. sebagainya Nah, di khususnya Tari karena uh, saya disini diminta untuk ngomongin wilayah itu um, dan uh, dan praktik saya sebenarnya sangat pendek sekali gitu. tapi saya akan mencoba untuk perabah apa yang saya alami dan saya amati gerakannya kalau misalkan diwok pengen individu menjadi agensi gitu kan? menjadi space gitu. atau kemudian mir uh, korporasi tetapi kalau hari itu individu malah justru mengkorporasikan dirinya sangat kental sekali uh, apa-apa ya juga ini ini, ini apa namanya semacam pergerakan aja misalnya kita lihat aja itu berapa koreografer atau kemudian uh, kelompok-kelompok yang kemudian ada nama individunya pasti mencantumkan company Under Dance Company Ayo Pernata Dance Company itu dulu, gitu. individu pun juga berusaha untuk mencocok-cocokkan dirinya dengan pola, eh, apa namanya, produksi pola kerja itu dulu nah, disanalah sanalah apa-apa kalau kemudian itu berhasil, gitu, karena memang sentari dan pertunjukan itu senentum ya, segitu, tidak se, apa namanya tidak uh, se, <laughs> tidak sebesar perusahaan atau kemudian pasarnya juga di tempat kita di Indonesia cuma segelintir saja yang bisa mengakses itu gitu, mendapatkan penghidupan yang seimbangnya dari itu gitu. uh, dan itu juga uh, apa namanya satu-satu potensi hanya saja lalu uh, kan kemudian kayak arahnya ke korporasi semua karena e, beberapa pola produksi, misalkan TNB, saya gabung di tahun 2009 itu interaksi interpersonalnya itu benar-benar kayak -benar, ya, tradisi gitu kan ada hierarki gitu kan, ada pola-pola kerja yang e, apa namanya di ini, secara organik tapi sebenarnya tetap gitu tetapi di belakangnya pengelolaannya korporasi gitu kan? itu juga salah satu kekuatan e, manajemen tersendiri, tetapi gimana nih segmennya ngomongin, saya ngomongin politik, ngomongin keluargaan, dan segala macam. Tapi tiketnya 100 ribu paling murah. Kita bisa membayangkan siapa yang nonton, siapa yang bisa uh, mengeluarkan uh, pocek seperti itu untuk nonton uh, uh, pertunjukan. Gitu. Nah, aku apa namanya? Mungkin di situ ingin menawarkan ruang sedikit ini untuk melihat juga perkembangan dan dinamika labu sekarang rumah pespian iya